Halo guys, kembali lagi bersama gue. Di sini gue bakal review garpu ya, guys ya. Garpu, G Ini fungsinya untuk mencocol-cocol makanan yang keras bisa biar dilahap. Ini ada 4 ya guys ya. 1 2 3 4. Iya garpu ini sangat berfungsi sekali ketika kalian makan daging atau makan apa aja makan mie ini stainless ya guys tidak mudah berkarat kalian bisa beli di pasar dimanapun pasti ada garpu ini ini murah sekali ya guys ya. Hmm, lihat kiloan gilaan stainlessnya kalian bisa lihat oke okay guys sekian review dari garpu ini Bye bye